Pertanyaan semacam ini ini sudah dijawab berabad-abad tahun yang lalu oleh para ulama-ulama kita. Nanti di pekan atau di bulan yang akan datang, Insya Allah pembahasan kita itu justru tentang baginda Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan hubungan kenabian beliau dengan nabi-nabi sebelumnya. Ini lebih menarik lagi pembahasannya ini. Jadi sebetulnya ini Pertanyaan yang mendahului tema ini, tapi enggak apa-apa. Kita jawab jadi begini: apa makna dari baginda nabi adalah nabi terakhir? Maknanya, ingat siapa nabi? Kita pahami dulu, siapa nabi, siapa rasul, apa definisinya, apa definisinya para ulama mendefinisikan nabi dan rasul sebagai berikut insanun seorang manusia. Maknanya berarti tidak ada nabi dari kalangan jin, nggak ada. Yang ada dari kalangan jin itu adalah utusannya utusan. Bukan utusan langsung dari Allah, nggak ada. Zakarun laki-laki. Berarti tidak ada nabi barang puan nggak ada nabi barang puan nggak ada, ada tuh. Kalau ada perempuan ngaku Nabi pasti palsu so, selesai sudah. Makanya nggak heran ada Nabi ngaku Nabi perempuan ngaku malaikat Jibril pada beberapa tahun yang lalu kumpul di Monas mau dijemput oleh alien katanya dengan pesawat UFO-nya ternyata UFO-nya gak datang-datang. Ada ya nah, uh, searching. Kalau nggak nggak tahu, searchinglah kan ada beritanya itu. UFO-nya gak datang-datang di Monas kasihan kan. Baik, itu sudah cukup menandakan bahwa dusta selesai sudah selesai. zakarun hurrun merdeka. Merdeka bukan budak, bukan hamba sahaya. Kalau ada pertanyaan Ustaz, Nabiullah Yusuf setelah dimasukkan dalam sumur kan diangkat kemudian dijual sebagai budak. Tapi asalnya tetap merdeka. Menjadi budak ke saat kemudian merdekalah selesai. Oh ya bi mendapatkan wahyu berupa syariat. Syariat itu apa isinya? Ya syariat itu ada akidah ada fikih, ada suluk, akhlak atau tiga Intinya, rukunnya, iman, Islam dan ihsan. Hmm. Kalau Rasul, umi kalau Rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan apa yang diwahyukan kepada beliau. Kalau Nabi enggak diperintah untuk disampaikan. Jadi untuk dirinya dan diri selesai. Bedanya di situ. Ini menurut definisi yang familiar. Sekarang apa makna bagi nabi adalah nabi atau rasul terakhir? Maknanya tidak akan ada lagi nabi yang diutus sesuai dengan definisi membawa syariat yang baru nggak ada. Tidak akan ada nabi yang diutus membawa syariat yang Baru karena setiap Rasul utusan Allah pasti membawa syariat baru Baginda Nabi diutus sebagai seorang Rasul untuk membawa syariat Disampaikan syariat tersebut kepada umat manusia Ada enggak yang seperti baginda Nabi setelah baginda Nabi enggak ada Nabiulah Isa turun di akhir zaman Nabiulah Isa turun di akhir zaman sebagai umatnya baginda Nabi akan mengamalkan amalan ibadah sesuai dengan tuntunan kitab dan sunnah beliau akan beristihad seperti istihadnya para imam yang empat Hanafi Imam Abi Hanifah Imam Malik Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal itu yang benar jangan dipotong dong fakta ilmiahnya karena yang dimaksud khatamun nabiyy nabi terakhir, nabi terakhir yang membawa syariat. Karena Nabi Isa itu kan sebetulnya sudah diutus sebelumnya. Jadi Nabi Isa kapan diutus sebagai seorang nabi sebelum Nabi Muhammad? Terus datanglah Nabi Muhammad sebagai apa? Sebagai salah satu umatnya Nabi Muhammad yang akan tunduk patuh terhadap syariatnya Nabi Muhammad maka sepakat semua ulama Nabi Isa tidak akan membawa ajaran baru tidak karena ajaran sudah disempurnakan dengan ajaran agama Islam tolong difahami dan semoga diselamatkan dari fitnah liberalisme yang sebetulnya lemah sekali fitnah mereka asal kita mau belajar baik Allah.